Selamat jumpa di Mistrisha Channel Bagaimana serunya mendampingi buah hati di rumah? Pasti luar biasa ya Kali ini Mistrisha akan mengajak parents untuk melakukan kegiatan Yang bisa dilakukan di rumah bersama dengan buah hati Baik Parents, apakah parents pernah menjumpai seperti ini? Semua benda-benda kecil yang ada di rumah yang masih dibutuhkan bercampur menjadi satu. Di dalam satu wadah besar yang kemudian parent sulit untuk menemukannya. Jika iya, maka mungkin itulah saatnya kita bisa mengajak buah hati untuk melakukan shorting atau pemilahan. Di dalam kontainer saya yang kecil ini, ada beberapa benda. Tentunya benda-benda ini bisa pernah temukan di rumah. Ada kancing yang besar, kemudian yang sedang, ada juga yang lebih kecil. Ada juga penjepit foto warna-warni, dan juga biji-bijian. Dengan ini semua, Perams bisa mengajak buah hati untuk bermain. Bagaimana caranya? Nah, Perams bisa menyiapkan wadah-wadah. Di sini, Mr. Shah menyiapkan beberapa wadah. Baik, ada lima wadah yang saya siapkan di sini. Nah, parents bisa mengajak anak untuk memisahkan benda-benda ini sesuai dengan jenisnya. Misalnya, kancing. Kancing yang besar bisa ditempatkan dalam satu wadah yang sama. Misalnya seperti ini. Perang bisa memberi contoh terlebih dahulu bagaimana melakukannya Kemudian, kanjing yang lebih kecil bisa ditempatkan dalam wadah yang lain Seperti ini, misalnya. Kemudian, penjepit foto bisa juga ditempatkan dalam wadah yang lain. Kemudian, biji-bijian bisa ditempatkan dalam wadah yang lain juga. Dan yang terakhir. Kancing yang paling kecil bisa ditempatkan di wadah yang ini Parents bisa memberikan contoh terlebih dahulu kemudian anak melakukannya Atau parents meminta anak untuk mengidentifikasi Misalnya coba ambilkan kancing yang paling besar Tempatkan di sini Yuk cari teman-temannya yang lain Semuanya dimasukkan ke sini Begitu pula dengan kancing yang ini Bagi buah hati yang berusia 2-3 tahun Saya sarankan untuk menghindarkan uh, buah hati Dari bermain dengan benda-benda yang kecil seperti ini Karena bisa resiko tertelan sehingga parents bisa mengajak buah hati untuk mensortir benda-benda yang sekiranya tidak mungkin tertelan namun untuk usia 3-4 tahun mungkin parents bisa melakukan semua ini dan di usia yang lebih besar tentunya akan lebih mudah baik selain Parents melakukan hal ini, parents juga bisa mensortir berdasarkan warna. Jika ada banyak benda dengan warna yang sama, maka parents bisa meminta buah hati untuk memasukkannya ke dalam wadah sesuai dengan warnanya. Saya ulang kembali, ya. Misalnya, pada wadah pertama parents meminta buah hati untuk memasukkan semua yang berwarna merah Maka buah hati akan mencoba mencari dan menemukan benda apa saja yang ada di kontainer yang berwarna merah Seperti ini misalnya Merah Merah Merah dan seterusnya harus bisa melakukan untuk warna-warna yang lain, misalnya semua yang berwarna kuning diletakkan dalam wadah di sebelah sini. Kuning, kuning, kuning, dan seterusnya ini bisa membantu anak. Untuk mengenali warna dengan lebih baik okay. Atau parents bisa juga melakukan shorting Berdasarkan jenis yang sama Misalnya Letakkan di wadah ini semua kancing Maka bagi anak yang belum mengerti apa itu kancing atau seperti apa kancing, parents bisa menjelaskan atau menunjukkan kancing adalah seperti ini. Besar atau kecil ini namanya kancing. Maka buah hati akan memasukkan semua yang berbentuk seperti ini, walaupun besarnya berbeda. Masukkan semua penjepit di dalam wadah ini Maka Bu hati akan memasukkan semua penjepit foto di wadah ini Apapun bentuknya atau apapun warnanya Kemudian biji-bijian di sebelah sini bisa membuat variasi-variasi yang lain sehingga permainan ini akan asyik bagi buah hati parents sekalian setelah selesai kemudian parents bisa meminta buah hati untuk memasukkan ke dalam wadah contohnya saya memiliki wadah seperti ini Parent bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, yaitu mensortir berdasarkan bentuk, sehingga akan mudah untuk menemukannya jika parents membutuhkannya. ini mudah bukan nah di dalam permainan ini parents setelah uh, menstimulasi perkembangan motorik halus pada anak kemudian motorik kasar pada anak dan juga bahasa karena mungkin buah hati yang sebelumnya belum tahu apa itu uh, kancing yang besar maupun sedang atau kecil, ups kecil. Dan apa itu penjepit foto? Nah, hal itu menambah kosa kata baru bagi buah hati kita. Dan bagaimana mengelompokkan atau mensorting benda berdasarkan kategori tertentu? Anak belajar konsep matematika. Luar biasa sekali buka So parents, thank you for watching. and we meet again, Miss Trisha, sign out.